Bunyak bunyak. Assalamualaikum semuanya. Pak cemas jualan teman yang beli harus hormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, salam jawablah salam dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di meja makan ada manisan. Sudah diangkat habis sama opa Perkenalkan nama saya Novalita Siswa Rajin dari sebelah sempak <tuk> <tuk> Mungkin kalau saya nggak berkenalan, udah kenal semua ya Lupa saya itu Lupa dia Langsung ajalah ya Habis minum kopi, lanjut makan sayur bayang Habis <SILENCIO> minum kopi, lanjut makan sayur bayang Dan Ketemu kamu sehari serasa 24 jam terjang salju. Canko. Jika Amin bisa berbisik, usul ia katakan I miss you. Sebelum menutup pintu, bangunkanlah hadirin cita-cita itu cuma satu Ibu bahagia dengan Selamat malam kau satu kampung Cakep dan ya bagian Cakep Serdadu India dendangkan lagu Cakep <SILENCIO> kau lihat mataku seribu cinta dalam Pasar baru ada di kota. Pergi belanja Bagi konser bilang kamu bilang kamu dikejar cinta Sembunyilah di hati yang saja Seri Berikut hanya satu, sembilan, dua, tiga, <tuk> <tuk> empat, malam terasa dingin hanya wajahmu yang empat, <tuk> empat, pergi empat, tak usah <tuk> <hari. Masa sih. tuk> Sakit gini, obatnya cuma kamu Oh dong, oh dong, buka Oh dong, oh dong, nabrak, tekan jam Sakit <tik> oh, ini, Sudah lama, mau ingin bilang sesuatu Mau dong jadi pacar kamu kertas baru ditipu ke batu oh, <laughs> <laughs> jam di atas tumpuk, cinta <laughs> Cintain aja panjang waktu. Ayy. Maaf, pelatih gak enak badan. Jangan main kesalahan bajunya kotor, sering tertawakan. Jangan pernah kau ragukan janji suci yang aku berikan. Sore-sore pergi ke rumah ani ditemani sama mamat. Sekian dari kami. Jika ada kalimat yang saya saya maaf, terima kasih dari